Apa yang harus dilakukan pada Euro-JPY, bias harian pergerakan Euro-JPY terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di sekitar area kritis. Cermati pergerakan Euro-JPY jika harga tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 132,94-133,13 sampai ,13, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga Euro-JPY kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 132.41 Sebaliknya, waspadai jika harga euro JPY terus bergerak ke atas dan menembus level 133.13, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 133.43. Sekian analisa forex untuk tanggal 20 Mei tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.